<SILENCIO> segala kenangan indah telah ku lemati bersamamu. Ku tak bisa jauh darimu. Asam manisnya cinta laku lewati bersamamu Ku tak bisa jauh darimu Jangan kau tinggalkan Kini ku hanya berharap Berharap dan terus berharap Kau takkan tinggalkan diriku Jangan kau anjungkan ku, ku mencintai dirimu. Ku mohon, jangan tinggalkan ku. Ku tak bisa jauh darimu. Jangan kau tinggalkan ku. Dua kata yang tak pernah bisa puluh pada darimu. Padaku, pernah tinggalkan diri, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, ku tak pernah berpikir. Betapa berpikir cinta ini! Kau buatku terluka hingga ku terjatuh di dalam hatimu. Kau tak pernah berpikir, kau kan tinggalkan diri. Hancurkan diriku Namun engkau jauh tinggalkan diriku Dua kata yang tak pernah bisa ulangi Takdirkanlah tuhan dan kasih kau bilang padaku pernah berpikir bisa cinta ini kau buatku terluka hingga ku terjatuh di matimu pernah berpikir. Tinggalkan dirimu, kau ancurkan diriku, namun engkau jauh tinggalkan diriku.